Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya agar guru honorer bisa dipanggil sebagai peserta PPG dalam jabatan pada tahun 2022. Di TKB oke okay, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menonton video kami lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe, komen, dan uh, bunyikan tanda lonceng agar Bapak Ibu bisa mengikuti video terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Nah, bagaimana caranya agar Bapak Ibu Guru bisa diundang sebagai peserta PPG daljar? Nah ini sangat tepat sekali Bapak Ibu sebagai Bapak, Guru honorer, tentunya Bapak Ibu sangat berkeinginan sekali supaya Bapak Ibu bisa diundang untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah baru-baru ini tepatnya pada tanggal 13 Januari Direktor Pendidikan Profesi Guru menerbitkan surat tentang pemutakhiran data PPG tahun 2022 yang isinya tentang pemutakhiran data jalan peserta PPG dalam jabatan. Nah, Oleh karena itu nanti Bapak Ibu silakan yang belum membaca surat edarannya silakan membaca dan jika sudah membaca. Silakan Bapak Ibu perbarui data Bapak Ibu yang ada di dalam Dapodik, ya. Terutamanya data-data penting seperti TMT terus ada juga pendidikan terakhir, nomor KK, nomor KTP. Nah, itu nanti Bapak Ibu perbaiki semua. Nah, syaratnya apa saja, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu sebagai honorer dapat diundang? untuk mengikuti PPG dalam jabatan pada tahun 2022 pertama Bapak Ibu harus terdata di dalam dapodik Bapak Ibu jadi penting sekali pastikan Bapak Ibu jika sudah mengajar di sekolah negeri atau swasta yang menginduk pada dinas pendidikan silakan Bapak Ibu cek data-data yang ada pada diri bapak ibu. Nah datanya itu meliputi apa saja bapak ibu. Silakan bapak ibu simak dari data yang harus bapak ibu perbaiki. Ini yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Jadi pastikan nomor KTP bapak ibu ini sudah disinkronisasi dengan dapodik ya. Jadi jika bapak ibu Nomor KTP nya belum sinkron nanti Bapak Ibu Bisa mengajukan Sinkronisasi nomor KTP Bapak Ibu Di catatan sipil terdekat Bapak Ibu Nah, Untuk mengeceknya Bapak Ibu silahkan masuk Pada link Verval ptkdata Canon.go.id .go Ini nanti Bapak Ibu bisa Bekerjasama dengan operator sekolah yang ada di Bapak Ibu lalu yang poin B Bapak Ibu data yang ada di Dapodik yang terbarui adalah riwayat pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik sekolah jadi pastikan juga data di Dapodik Bapak Ibu itu diriwayat pendidikan mulai pendidikan SD sampai terakhir sampai perguruan tinggi itu bapak ibu isikan ya mulai dari jenjang pendidikan terus jurusan terus nim nim bapak ibu itu di sana ada semua terus tanggal lulus ijazahnya Nomor ijazah itu Bapak Ibu sesuaikan semua yang ada di Dapodik Agar nanti Bapak Ibu bisa terpanggil sebagai peserta PPG dalam jabatan di tahun 2022 Kemudian riwayat karir guru jika Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah lain Kemudian dimutasi atau pindah sekolah, nah itu lebih baik Bapak Ibu sertakan karena di dalam riwayat mengajar itu nanti akan menentukan berapa tahun lamanya Bapak Ibu mengajar Dan itu nanti akan menjadi tolak ukur sehingga Bapak Ibu bisa dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini Jadi artinya bagi Bapak Ibu guru honorer yang memiliki riwayat mengajar baik itu dari madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar swasta atau sekolah dasar negeri. Silakan Bapak Ibu lampirkan. Yang penting Bapak Ibu mempunyai dasar SK. Nah, SK itu nanti digunakan sebagai acuan untuk menulis tanggal kapan Bapak Ibu mulai mengajar di sekolah itu dan kapan Bapak Ibu e, mulai mutasi dari sekolah itu. Nah, oleh karena itu, riwayat karir mengajar Bapak Ibu ini perlu dicantumkan di dalam aplikasi Dapodik. Lalu yang poin sih Bapak Ibu adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik das. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di aturan terbaru bahwa untuk guru honorer itu kalau bisa mengikuti PPG, syaratnya adalah di status kepegawaian Bapak Ibu Dan jenis PTK-nya itu harus SK Kepala Daerah Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu kalau masih guru honorer Yang diangkat oleh Kepala Sekolah itu masih belum bisa Untuk diajukan menjadi peserta PPG Nah oleh karena itu Bapak Ibu silakan untuk mengajukan uh, surat mengajar atau surat status kepegawaian Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu benar-benar diakui mengajar di sekolah negeri. Nah, ini biasanya yang menerbitkan adalah kepala daerah atau bupati yang mana nanti suratnya itu berbunyi sebagai guru pengganti juga sebagai guru honorer atau nanti SK dari kepala dinas pendidikan. Nah, bagi Bapak Ibu guru calon P3K di tahun 2021 kemarin itu tidak usah mengajukan status kebegawaian Bapak Ibu Karena nanti otomatis jika nanti di bulan Maret SKP3K Bapak Ibu turun itu nanti status kebegawaian Bapak Ibu sudah layak Nah nanti tinggal Bapak Ibu mengubah saja di dapodik bahwa status kepegawaian Bapak Ibu adalah sebagai guru P3K Dan nanti otomatis jika Bapak Ibu sudah menjadi guru P3K nanti kemungkinan besar bagi yang belum mengikuti PPG akan dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan pada tahun 2022 setelah syarat yang pertama ini Bapak Ibu lengkapi yang kedua adalah TNT peserta PPG berada itu maksimal 31 Desember tahun 2015 jadi untuk Bapak Ibu guru honorer yang bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ini adalah yang memiliki masa kerja paling lama ya maksimal itu Bapak Ibu angkatan 31 Desember 2015 ini artinya apa, Bapak-Ibu? Contoh, di sekolah Bapak-Ibu ada guru honorer. Yang pengangkatan sebagai guru honorernya itu tanggal 1 Januari tahun 2016. Nah, jika ada Bapak-Ibu guru sebagai guru honorer yang diangkat 1 Januari tahun 2016 ke atas, ini tidak bisa Bapak Ibu untuk ikut PPG tahun ini. Karena TMT pesertanya itu maksimal 31 Desember tahun 2015. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru honorer yang memiliki TMT di bawah ini 31 Desember 2015, ini kemungkinan besar Bapak Ibu bisa terpanggil untuk sebagai calon peserta PTKG. Tetapi kalau TMP Bapak Ibu mengajar di sekolah itu sebagai buruh honorer 1 Januari 2016 ke atas, 2016 17 18 19 sampai 20 itu nanti belum bisa untuk ikut PTKG di tahun ini. Lalu yang ketiga syarat agar Bapak Ibu dapat dipanggil untuk mengikuti PPG adalah memiliki NUPTK Bapak Ibu. Ini wajib karena NUPTK ini adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat adalah guru dalam jabatan. Hmm. Nah, ini bisa termasuk CPNS, PNS, PPPK honorer guru daerah. Jadi semua guru yang memiliki status guru dalam jabatan ini bisa mengikuti PPG Bapak Ibu Nah dengan catatan jika Bapak Ibu sudah memiliki Status ini Bapak Ibu juga Harus memiliki MOPTK Dan TMT nya paling Paling akhir ini Tanggal 30 Desember tahun 2015 Kemudian yang kelima Adalah kualifikasi pendidikan Minimal S1 Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu Ingin dipanggil sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini pastikan Bapak Ibu Memiliki pendidikan minimal S1, Bapak Ibu. Karena pendidikan ini adalah sebagai syarat Bapak Ibu bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Demikian, Bapak Ibu, informasi dari kami tentang syarat atau cara agar Bapak Ibu Guru Honorer bisa diundang sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Saya Harry, wassalamualaikum Parah, gak